Sebenarnya yes, yang setelah mendengarkan empat teman berbicara tadi, salah satu uh, pertanyaan yang langsung muncul dalam dunia saya yang saya berharap juga dijawab oleh teman-teman yang berada dalam satu generasi dengan mereka adalah apakah kemudian misalnya Mas Kucuk atau Mas Uju, atau orang-orang yang uh, apa, menjadi bagian dari gerakan budaya, gerakan politik pada saat itu menganggap apa yang dilakukan itu berhasil? Apakah seni budaya pada saat itu punya peran yang cukup signifikan dalam mendorong terjadinya reformasi? Misalnya salah satu pertanyaan yang saya berharap ini dijawab oleh teman-teman ya, bukan mereka lagi. Atau ada yang mau komentar lain Tadi masih di dulu. ...tema dari diskusi ini, uh, saya mulai merasakan bahwa sebenarnya baik untuk pembentara dan nanti kalau uh, kita berdiskusi ini juga. Terlalu yang bisa berkontek, itu mengajak kita untuk saat menganakan reformasi ini, uh, menjadi yang paling membuat kita bisa berkumpul, uh, hubung Saya pikir ya. uh, bisa ini jadi tema ini ya, kemudian menurut saya akan tidak jadi pembawa kepada seakan-akan kita sedot di oleh pengertian reformasi dalam konteks. Reformasi ketata, ketatanegaraan, politik ketatanegaraan yang ditandai uh, secara besar-besaran dengan dunia Pak itu. Sehingga uh, perbicara-bicara yang lain-lain ini uh, masih banyak, kemudian menceritakan ulang nostalgia-nostalgia menurut cara pandangnya masing-masing atas peristiwa, peristiwa saat itu. Yang sebenarnya, sampai dengan wujud saya, kalau oh, yang paling tidak sekali masih hadir, sebenarnya masih ingat semua. Tapi uh, kita belum duduk terlupa gitu. Terus hari, kemudian, uh, saya menjadi sam, awam uh, kebadi oh, setelah Nemi uh, mulai dilanjutkan bicara, ada cara uh, menawarkan refleksi, reformasi yang berbeda gitu. Karena terutama kalau kemudian teman-teman uh, sini memiliki sebagai, uh, apa namanya, yang aktif perlatian dengan pijak-pijak budayaan, saya pikir, Uh, itu diperlukan untuk melakukan satu-satunya uh, auto-kritik mengenai reformasi kemudian tidak selalu uh, apa, benar tuh saya itu benar-benar di diilhami oleh situasi reformasi dalam penerbangan apa namanya perubahan kita kan keadaan secara politis begitu Apakah sehari seharian di sini selalu begitu terus waktu gitu. itu ini pertanyaan penting, ya karena kemudian sebenarnya saya tidak terlalu terkait dengan animalnya sedikit uh, yang apalagi uh, karena kalau umurnya belum begitu paham mereka ini tidak terlalu terkoneksi dengan meskipun sebenarnya uh, aktivitas yang lain terkait reformasi banyak uh, kalau disinggung bah uh, mungkin pada saat itu saya masih uh, merasakan bahwa reformasi dominasi medium itu tentu yang dikasihkan oleh dosen-dosen isi sehingga kemudian kita melakukan perlawanan atas medium yang dominan yang saya pakai oleh dosen oleh isi tapi itu pun juga sebenarnya sebuah perlawanan yang uh, tidak jauh dari uh, semacam satu yang ini, kemudian ditandingi dengan hibion-hibion yang lain sehingga ya sebenarnya sekali tidak uang tidak menarik nah saya pikir uh, mungkin kita harus sedikit hari-hari untuk tidak terlalu semuanya merefleksikan dirinya ke dalam konteks reformasi politik kekitaan negaraan yang ditandai oleh itu yang punya suatu saya paham bahwa saya tidak tidak maksud menegasikan intinya peristiwa itu enggak tetapi saya mau mengajak untuk melihat uh, refleksi lebih jauh lebih dalam mengenai reformasi yang disampaikan olehnya ini tadi itu saya pikir sangat perubahan yang sangat menarik untuk melihat reformasi ini. Terima kasih. Saya mau komentar edan bertanya sebenarnya. Sebenarnya di omelan-omelan ini yang terakhir agak mengusik saya tapi mungkin kalau masih sih sisa waktu saya mau komentari itu. Tapi saya mau komentar dari apa yang yang tadi disampaikan. Uh, satu, saya tertarik tadi waktu Mas Anci ngomong soal detik dan apa kurang detik uh, gitu. uh, Itu menarik ya um, Karena contohnya misalnya ketika pada waktu dulu zaman Orba kita membaca buku yang dilarang Membaca saja dan tidak melakukan yang lain Membaca buku yang berhasil membaca buku yang dilarang Diam di dalam kapal kita dan membaca itu kita merasa menjadi heroik banget itu sudah satu sebentuk perlawanan gitu dan kemudian orang-orang um, yang di situ, yang berada pada pada situasi semacam itu dan perasaan-perasaan semacam itu uh, dan kemudian kebetulan ada seniman atau pekerja seni gitu ya konteksnya kita ngomong seni itu kemudian ketika menilai karya-karya um, yang selanjutnya karya-karya gitu generasi selanjutnya kita bilang oh, kurang detik gitu, kurang detik gitu nah sebet itu buat saya menjadi menarik karena uh, um, perasaan sudah melakukan perlawanan ketika kita berhasil mengakses uh, pengetahuan yang dilarang untuk kita akses itu adalah sebentuk perlawanan itu itu sebetulnya nilai nilainya menurut saya oh, dari detik gitu, itu gitu ya jadi um, dan saya kira itu juga membantu saya apa yang diomongin oleh Masaji itu menurut saya untuk untuk mengira-ngira gitu apa sih sebetulnya um, problem dari kita sendiri nih, yang adalah produk orde baru gitu. Ketika kita melakukan pembacaan atas uh, apa yang berlangsung saat ini, gitu. ketika kita uh, kemudian barangkali ini juga memantul ke apa yang dikatakan oleh Mas Didi. Gitu. Ketika kita tidak kemudian lebih gigih memeriksa lagi ingatan kita tentang apa yang berlangsung pada saat itu, gitu. Jadi uh, juga ada salah paham kemudian juga ke, uh, ketika buat kita, kita sendiri tidak uh, Kritis terhadap salah paham kita sendiri kita kita menyebut menilai sesuatu setiap setiap detik, gitu detik kan. atau uh, tidak detik Kalau di, di teater mungkin ini ada ya bentoyong kalau orang bentoyong Oh bentoyong banget gitu Gak diter titer bentoyong, jadi kalau bentoyong itu namanya titer Saudara-saudara gitu Kalau gak bentoyong kalau kayak kaya misalnya gaya teater yang ngepok-ngepok itu teater aja gitu, nah gitu Tapi kalau bentoyongnya titer, berapa tabel kan, Itu poin istilah-istilah kayak gitu, gitu cuma itu menarik karena kita akan saya jadi tertarik begitu mudahnya kita dari zaman ke zaman mem memproduksi dan mereproduksi pernyataan-pernyataan uh, yang itu adalah penilaian gitu, judgment gitu tanpa kita memeriksa lagi itu sebetulnya apa sih maknanya itu saya jadi tertarik gitu padahal nanti juga saya berharap ini saya kok agak berharap ada uh, uh, akan ada sedikit percakapan tentang itu di forum yang berikutnya nanti yang, yang generasi post-post reformasi gitu saya kira itu satu, kemudian, uh, kemudian saya mau, oh ya, uh, tadi yang dibilang uh, Ucup ya, Ucup bilang, uh, tapi aku agak tadi mungkin tangkapanku agak belum jadi aku sekalian konfirmasi. Jadi tadi uh, Ucup kan bilang, uh, sepertinya dia punya refleksi bahwa kesenian butuh cara lain untuk melawan karena cara yang lama gagal, gitu nggak toh, nggak apa tuh yang gagal gitu, maksudnya aku tadi agak kurang ini, apa yang gagal dan apa yang sekarang kaling pagi atau wujud sendiri um, dalam posisinya sekarang um, mengupayakan untuk menemukan cara baru itu, gitu. misalnya kalau dalam konteks TV, bagi TV sendiri. Apakah menjadi komunitas itu menjawab apa um, kegelisahan yang tadi kurang jelas kan? kayaknya seolah-olah cuma karena nama lembaga Kebudayaan, kerakyatan itu sangat identik dengan lycra dan mencoba untuk menyelamatkan diri dari itu, gitu kan? jadi komunitas, tetapi tidakkah? Ini nyambung ke pertanyaan saya selanjutnya ke tadi yang e, Mas Haji bilang tentang, karena Mas Haji kan ngomong tentang musik, selalu ngomong e, hampir selalu ngomong tentang muatan politis itu ada pada mana politis itu ada pada diri. Gitu ya, dirinya ini dirinya dulu begini, sekarang begitu atau siapa begini tadi Alia agak memancing untuk meminta, nah sedikit ada cerita tentang gerakan sendiri, jadi pola relasi antara apa, pola relasi kuasa antar um, stakeholder di, di scene musik sendiri itu barangkali juga adalah satu sesuatu yang politis gitu, yang kemudian ada muncul apa um, di band, kayak gitu juga tadi Jinjul cerita bahwa, uh, uh, bahwa bagaimana sesungguhnya um, apa gerakan di dalam kampus pertunjukan pertunjukan teater di kampus itu setelah normalisasi kampus di apa coba dibuka gitu ya jadi kemudian tahun 90-an sekarang udah boleh lagi berpendapat bebas berpendapat tapi di dalam kampus kemudian itu menjadi kanal yang yang dimanfaatkan oleh mahasiswa e, sampai kemudian terjadi reformasi untuk kemudian bersuara gitu nah itu kan ada sementara ehm gandre Ginasti masih tiarap semua nggak bisa apa-apa gitu, tapi yang di kampus lebih bebas bergerak. Misalnya. Itu kan jadi ada, ada apa selain teksnya sendiri gitu, teks apa yang disampaikan sendiri, tetapi pola pergaulan, pola, politik ruang sendiri juga, barangkali itu juga, ya, itu juga politik gitu. Uh, terus um, uh, satu lagi ya. Satu lagi Bunda ini, ya tadi, uh, sebetulnya tadi yang dibilang Bunda itu nggak progresi, progresnya nggak dibanding dengan yang lainnya. Kalau dalam soal ketika kita ngomong tentang refleksi tentang tentang reformasi, kalau bagi saya karena persis ketika Bu ini bilang tentang tentang kesadaran keluargaan gitu, itu saya jadi ingat sejak kapan ya istilah warga itu muncul ya sejak hari-hari ini, sejak setelah reformasi. Bahkan di, di aktivisme pro-demokrasi ya di luar uh, seni, uh, apa, uh, Yang bergandengan dengan kerja-kerja kesenian itu Ya selalu warga gitu, selalu warga apa uh, Advokasi warga, advokasi hak warga gitu Padahal dulu kalau zaman Soekarno Orang ngomong bak seniman, aktif, aktivis, semua ngomongnya rakyat Perjuangan rakyat, karena kalau persis kalau tadi Sebenarnya diam dia mungkin kita semua di dalam kelahiran alias tertindas itu sebetulnya posisi kita seharusnya adalah rakyat gitu. Nah terus pas zaman orde oh, baru kita semua jadi penduduk dilihat oleh presiden baru sebagai penduduk yaitu ya yang mempro, nanti yang mau apa bisa di ini, untuk menghasilkan apa ini di sana pertanian apa di sana apa di sana sawit di sini apa gitu. Tapi penduduk gitu jadi penduduk-penduduk yang udah apa sebetulnya itu kata lain dari budak sebetulnya tetapi apa dibikin jadi penduduk aja lah gitu yang penduduk yang ada yang dianggap ada sebagai orang-orang yang ini, ini gitu. Tetapi bukan, bukan rakyat. Gitu. Nah setelah reformasi kita paling tidak kita menginginkan kita dilihat sebagai warga yang kita nggak cuma punya hak suara gitu kan, tapi hak suara itu juga punya implikasi suara-suara uh, politis kita gitu ya. Disitulah posisi warga gitu. Tetapi dia nggak ideologi sebetulnya karena karena buat saya Gua caya ya itu jadi bisa oportunis loh bu, gitu. Jadi ya kalau warga ya kita main aja dengan sistem yang ada, gitu. Sebenarnya kalau rakyat kita bisa memuntuk perubahan sistem. Dari dulu kok kolonialisme kemudian menjadi negara yang merdeka misalnya zaman Suharto. Gitu. Itu aja sih mungkin pand pandangan saya. Makasih. Sebenarnya lebih banyak mereka ya satu yang uh, pertanyaan yang bisa di hmm, yang buat uh, dua doa yang masih cukup lalu didiskusikan di sana. tapi kalau misalnya tadi pagi, tadi pertanyaannya seolah-olah apa yang pendekatan-pendekatan cara-cara yang dilakukan asal-asal reformasi dan juga lalu yang terjadi itu apa dan kenapa ternyata, apakah kemudian perubahan saling pagi dari <tuh>. yang berbeda antar komunitas itu alasannya cuma sederhana soal identifikasi terhadap kiri dan komunisme. Identifikasi sebenarnya konteks yang tadi diomongkan itu bukan di dalam di dalam sebuah kesenian tapi di dalam gerakan sebuah gerakan demokrasi. Tapi juga menjadi sebuah pertanyaan menarik kalau kemudian ada statement uh, kalau gerakan kesenian kita kan itu akan jadi membalikkan juga pertanyaan lagi, tentu juga di mana kesenian yang berhasil. Itu seperti bagaimana kita kemudian memperdebatkan kata-kata, ke kemudian mencari esensinya dan dari, dari sebuah permasalahan yang terjadi di bangsa ini. Kalau kemudian ada suatu ada sebuah kritisisme terhadap sebuah kesenian, aku pikir ya itu harus menc mencitaben dengan ke mata kritisisme bahwa. Kalau kita membicarakan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di bidang kesenian sekarang ini Bagaimana seni kemudian e, sudah menjadi tontonan, seperti itu yang tadi ada yang membicarakan Apakah mampu kita membalik, mengembalikan seni menjadi tontonan? Itu juga menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan Kalau menurut aku, di, aku pikir semua gerakan yang ada di... Dengan cara menggunakan cara-cara kesenian, termasuk tarif padi, aku pikir sah, -sah saja Silakan semua kawan-kawan yang masih mem sisa memiliki energi untuk melakukan tindakan seperti itu Aku dan kawan-kawan tadi wajar begitu teman-teman mau tetap solidaritas dan mendukung Tapi aku pikir juga mau kita harus mencoba melihat masa depan dan mencari formula-formula baru bagaimana eh, Melahirkan sebuah gerakan-gerakan yang menurut aku lebih efektif bagaimana mencari formula formula baru bagaimana suara-suara rakyat ini didengarkan diambil oleh penguasa kemudian diaplikasikan betul tujuan ke, ke kepentingan bersama tidak hanya menjadi sebuah uh, omong kosong parlemen dan lain-lainnya jadi aku pikir kesenian dan budaya juga memiliki ruangnya di sana dan seniman juga memiliki hak untuk mengambil ataupun tidak ruang itu disana karena memang menurut aku kontrol-kontrol terhadap kita sudah sampai ke sampai ke sum yang tadi bilang ada saya produk baru-order baru ada bilang produk baru kalau saya bilang saya produk Amerika bagaimana Amerikanisasi itu kita sudah dari kakin di tubuh kita di tubuhku di, uh, di generasi guru, seperti itu dan uh, ya itu mungkin sebenarnya sebuah pertanyaan saja tidak kemudian saya sudah memiliki sebuah formula yang cukup efektif yang terbenarnya saya kembangkan tapi bagaimana formula-formula ini harus kita, harus kita ketemukan bagaimana menemukan cara-cara baru di dalam entah itu di wilayah kesenian atau di wilayah yang lain-lain Gerakan rakyat, gerakan yang pro demokrasi ini, bagaimana membuat negeri ini seperti negeri yang kita bersama? Itu yang kita ketemukan. Itu berlaku sebuah tantangan bagi kita semua. Terima kasih.